Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel Lesleku Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi sehat selalu menjelang lebaran Dan semoga dalam kondisi happy dalam bermain game-game penghasil cuannya ya Nah guys, buat kalian yang sudah bermain game penghasil cuan yang kami share di channel ini Boleh dong komen di bawah agar kami tahu berapa antusias dari para subscriber channel ini ya kan? Nah di video kali ini saya mau share kembali nih game penghasil cuan yang sangat menarik. Sebelumnya saya mau menginformasikan kembali bahwa video game cuan di channel ini itu hanya sekedar informasi dan bukan syarat investasi ataupun ajakan buat memainkannya. Jadi pastikan kalian analisa terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah guys di video ini saya aku mau share nih game bagus nih. Nama gamenya adalah Gamer Price untuk pengguna Android kalian bisa cek aja di Play Store. Karena gamersnya sudah bisa didolot di situ. Dan game ini banyak banget fitur menariknya ya guys. Dijamin kalau kalian main game ini tuh tidak akan terasa cepat bosan gitu ya. Dan hari ini kita akan review beberapa fitur menarik gamenya. Oke guys, ini kita sudah berada di tampilan awal gamenya. Seperti yang kita lihat ini ya. Ini tuh kita uh, punya saldo. Ataupun ya, punya saldo dolar dan punya golden tiketnya guys Nah untuk uh, saldo saya akan mereview dulu beberapa ini ya Saldo dolarnya apa dan tiketnya apa Dan kita saldo dolar ini itu adalah saldo yang bisa kita withdraw Jadi kalau kalian lihat ini saldo dolar saya ini 1,20 dolar Berarti saya tuh punya Saldo yang bisa di withdraw 1,22 dolar Tapi guys minimal withdrawnya itu hanya 10 dolar gitu ya Jadi ketika kalian sudah mencapai 10 dolar Baru kalian bisa withdraw Nah saya mau ingin menjelaskan juga bagaimana sih kita mendapatkan dolarnya ini ya Ini kita klik aja dan ini kita sudah lihat ya Cara mendapat dolar itu banyak banget caranya Yang pertama itu kita bisa win jackpot Jadi kita itu bisa ikut lagi draw jackpot gitu ya Lucky draw itu bisa kalian dapat di sini ya nah ini lucky drawnya di sini tuh kalian bisa dapat dolar dan saya coba spin aja dulu ya nah ini kita, saya belum dapat dolarnya oke nah kita dapat golden tiketnya ya dan untuk spin selanjutnya kita hanya membutuhkan menonton iklan guys dan yang kedua itu kita harus menyelesaikan tiket leaderboard seat like leaderboard gitu ya jadi itu uh, di game itu seperti ajang itu kita harus bisa mendapatkan tiket sebanyak-banyaknya ya karena semakin banyak tiket -tik kita dapatkan kita itu peringkat kita itu semakin besar gitu ya Nah ini dia jadi per hari itu kalian harus apa ya dibilang harus harus sering bermain game ya agar dapat tiket ya dan kalau kalian mau lihat like, siapa ini ya siapa leader nya tuh kalian bisa cek aja di ini ya Winner Nah di winner ini kalian bisa cek aja Dan ini tuh kita lihat ini ya Last earn gitu ya Jadi orang-orang yang sebelumnya tuh mendapatkan dolar gitu ya Itu karena kenapa mereka bisa mendapatkan dolar Karena mereka tuh sudah mendapatkan banyak Ini golden ticket ini gitu guys Dan untuk mendapatkan golden ticketnya tuh Kalian bisa dengan cara spin spot yang saya kasih tahu tadi Dan dengan claim ini ya Claim nah ini klaim kalian bisa klaim ini tuh didapat kalau kalian itu apa ya memberikan kode referral ke teman kalian dan teman kalian tuh bermain gamenya jadi ketika teman kalian itu mendapatkan golden ticket kalian juga mendapatkan golden tiketnya dan cara yang paling biasa uh, paling sering dimainkan tuh adalah dengan bermain game game nya guys dan ini tuh kalian bisa lihat aja nih banyak banget game game nya banyak banget game game nya dan sekali bermain uh, memenangkan game itu kita bisa dapat ini misalnya nih Karate Kiddo 2 nah kita tuh kalau menang game itu kita bisa dapat 210 golden tiket dan kita bisa mendapatkan double tiket kalau kita menonton video iklan gitu guys ya Nah ini dia ya dan itu dia cara keduanya dan yang ketiga tuh get your number in lucky games gitu ya jadi seperti kita tuh nebak angka seperti apa ya kalau di kalau yang dilapan tuh seperti togel ya kalian tahu nggak guys togel itu apa togel itu seperti nomor-nomor apa ya nomor-nomor judi gitu ya itu dia seperti itulah ya kita nebak-nebak angkanya nanti kalau angkanya masuk itu kita dapat ini golden ticket gitu ya dan yang keempat itu Rebel friend nah itu kita ngundang orang invite melalui link kita dan yang kelima itu spin of fortune well nah login well itu didapat ketika kita sudah login se selama tujuh hari berturut-turut gitu ya guys ya dan ya itu review dari saya nah jadi kalau kalian yang mungkin kurang jelas kalian bisa tuh komen di bawah ya guys ya kalian bisa komen di bawah Uh, segitu dulu mungkin segitu dulu video yang kali ini untuk video selanjutnya kita akan mereview dan memainkan kembali game ini guys jadi pastikan subscribe agar tidak ketinggalan info ya guys dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat oke okay, guys saya Leslieku sampai jumpa di lain